di video kali ini saya akan explore Danau Tendetung guys. Yang di sana keren kan guys? Airnya sekarang sudah turun. Yang biasanya tingginya sampai di pinggiran sana guys. Sana ada orang sering cari ikan. Cari ikan, sangat cukup luas, guys. <SILENCIO> Rezeki, guys. Jadikan, uh, lumayan jauh guys perjalanan dari kampung sampai sini sekitaran 15 kilo cukup luas uh, keren kan guys huh Guys. jangan lupa subscribe juga guys, huh seru, kita akan lihat ada teman-teman saya lagi pasang pasang jala di sini guys, uh let's go, mereka lagi buat lagi pasang jala guys. Ini mereka lagi, lagi pasang kolusi namanya bukat guys. Oh mantap, mantap guys. Jangan lupa subscribe guys. Subscribe. Jangan lupa subscribe guys. Sabar, sabar, sabar, sabar guys. Let's go. Kita lihat mereka lagi. Mereka sekarang lagi berburu ikan, guys. Berburu ikan. Huh, mantap. Keren, guys. Jangan lupa subscribe, guys. Mantap. Mereka lagi cari ikan. Mantap. Ini cara mereka agar ikannya turun sampai di jalan, sampai di sampai di bawah sana yang kita sudah pasang jaring, guys. Oh, Oke, okay, guys. Kita balik ke sini. Aduh. Senanya senanya. Mantap, guys. Jangan lupa subscribe, guys. Ini cara agar ikan turun ke bawah, Nes. Misalnya, ikan turun ke bawah, Nes. Duh, berada, Nes. My bro, gue bro. Nih, uh. hey, bakal batak tuh. tuh. Makasih ini. Batak. <tuh> batak guys. Ih, <tuh> uh. lompat. Ikan gabus lompat eh, mantap guys, mantap guys, eh, eh, Mantap. Mantap, hey guys. Mantap, guys. Ih, Jangan lupa subscribe, Guys. E uh, eh. <verstehen> <çıkt> <Yeah, at> <welshaki> ja kamu. Oh. S saya gabus guys. Ya ah, guys. ada. Banyak. Banyak banyak. Jadi saya buat tanen bisa kan? Eh sukasana so ngasih eh. ya. hmm. hmm. so, kas so, eh. yang dalam dong eh. sedang lari turun. Salah, salah, salah. Longo, Longo. yang di anu yang di dasar anti mm -hmm. kasi -kasi sana, ya? eh itu saya sana pas mantap kita carikan lagi guys pindah pindah tempat mantap guys jangan lupa subscribe guys karena subscribe itu gratis uh. kita mau pindah kita mau sana guys kita mau pindah pasang Jalan di. kita lanjut. Pasti seru guys. Oke. Okay. <tuh> ini terus pilih ini. Pasti keseru guys. dulu yang Sana. Kan. Remit, subscribe. Subscribe. like, comment, dan subscribe, guys. Kita akan seru-seruan di sini. Kita akan bersejarah di sini. di bawah tadi kan kita pasang di atas sana sekarang kita pasang di bawah mungkin ikan ikannya lagi ini sampai habis oke okay. Mantap. Mantap, di sini sebentar sebelas setiap boleh Selesai guys, sekarang kita pakai lagi airnya agar ikannya turun sampai di bawah sini, sampai di jalan sini guys. Huh, mantap. Oke guys, untuk terus video ini guys seru. Ini kita pukul, pakai kayu kita pukul airnya agar ikannya turun sampai di bawah guys jangan lupa subscribe guys, subscribe ya sama tadi ya ah, no. Oke okay, kita mulai lagi pukul layarnya agar ikannya turun sampai di jala tadi yang kita pasang tadi guys di sini dan saya luas kalau musim airnya naik sampai di pinggiran di pinggiran sana guys di pinggiran sana yang kering sekarang musimnya turun karena danau ini ada kalanya dia turun ada kalanya dia naik keren guys mantap Caranya gitu, usir ikan. Ikan masuk ke jalan. Guys. Yes. Yes. Ini, ini sih ini memang... dia pernah kasih orang Banyak Besok pagi tumpas eh. no, no, ah, tetas lah oh, eh, <tuk> beraksi jangan itu oh mikum <tuk> masya Allah aku pu kan ya? kalau sempit ini biar bagiannya sama itu saya harus dikali dua bukan dari bawah ya dari bawah bobol marah, banyak dari kepala lucu ini batong pasang otong tarik barat itu banyak dikalau ringan dia bolo itu ada layan orang Kuping kiri Oke guys. guys. Mantap, guys. Mantap, uh. guys. Oh. Kain. Kain, guys. Kain, guys. Kain, kain. Kain. Mantap. Jangan lupa subscribe, guys. Kamu Iya eh, ada pak goyang nih eh. oh, mantap, uh, mantap guys. Huh, <laughs> strike, strike, keren. Oh keren. Mantap guys. <laughs> Tarik aja hebat hebat hebat hebat hebat hebat hebat hebat subscribe hebat hebat hebat hebat hebat hebat hebat Rumahnya hasilnya, guys. Mm -hmm. oh. oh keren! Mantap, guys! Mantap sih? dia oke, guys! Mantap, mantap, okay, Keren! Mantap, mantap! <laughs> <Sirena>. Mantap, mantap! Mantap, mantap! Mantap, ya besok pagi kanal tarik tidak berita susana kayu, kayu nope. nah, dia beraksi. Begini ya. Bosok, jangan, bosok. Besok itu, ya, batu Iy, itu. Kaya. itu. Oh, di Eh, kumbi ha angka kalau sempit kayak ini atong bodoh ini biar lepodare baik Awal, bukan cuma dari bawah ya tapi bobol, itu itu ini. Banyak itu. Banyak itu bobol. dari kepala lucur, mau nah, pas sama tarik barat itu banyak, di kaluringan. layang Bang. Ini mau aku Entah, gue ya sini, lagi jalan-jalan di seputaran danau guys. tadi selesai ya pasang jala. ya Ren -ren -ren rencananya mau pasang pancing dan gabus guys. jadi nonton terus video ini sampai habis ya guys. oke okay. mantap seru guys. oke okay guys sekarang saya mau lihat pancing yang gabus guys oke okay, let's go nih, <sighs> oh. Jangan lupa subscribe ya guys Dan okay. wow. oke, guys, okay. Okay. guys. Okay, sekian video saya di Danau Tendatung kalau kalian suka jangan lupa kalian like, comment, and subscribe.